Aku dengar kau ingin pergi. Saya akan tetap di sini. Keadaan sekarang damai. Pergilah kalau mau pergi. Ada yang pernah bilang sama saya, hal yang tidak pernah bertahan adalah kedamaian.